Dulu di Aceh, bang. jengkol ternyata dia, pada namanya poin jengkol itu, bukit jengkol, baru saya tahu, oh jengkol itu bisa dimakan, tapi di Aceh kan kita nggak ngerti. Iya. Ada bukit jengkol, memang isinya jengkol, jatuh-jatuh. Kalau di Sunda lebih ini lagi, Pak. Jaring kayanya Aceh itu. Eh. Orang itu kalau udah punya pinang, gak kerja, udah itu hmm. dulu ya, karena masa perang cukup ngambil itu satu bulat final harganya berapa? Udah digede itu. Iya. memang kalau wijek ya, gila. coklat. Sakit semuanya AC itu. Kaya. Nah, dia naruh itu di. Dia bilang kalau wijek itu. Dia rubuhin mentang palak awan. Hmm. harganya. Yang mahal katanya itu minyak nilam Oh iya, iya. iya. di AC itu. Ya, sampai di ditaruh dalam tanah tuh iya itu harganya dua ratus ribu skill itu namanya karyawan dia bisa hidup cuman di area dingin aja om hmm. dia aja sana. dan uh, nilam terbaik dari Indonesia dan di mana hmm? dari, dari Indonesia ya Indonesia ini ah Indonesia itu yang paling ini Indonesia diakui ya dari dari semua negara. Ini covid kemarin kan kita jombang loh banyak, banyak sekali. tuh tuh baru tuh Dua duit. Oh ekspor. Itu. Kalau pala masih di Nusa Timur ya? Nusa Timur paling masih jalan ya pala itu ya? masih. Bar zaman dulu bang. Zaman POC itu kayak emas. Huh. Hmm. Sekilo pala sejumah. Usia kalah, yang pohonnya tinggi-tinggi tuh, kalau di jauh nih, tapi, hmm, sambal banget, bahan Di sini, tiap hari tamu datang, sini sekarang datang pagi. Kalau berbisnis, apa ke Jakarta yang lain ya, Urusan yang harus ini, tapi bukan bentuknya juga, warisnya juga, enggak. juga, dengan membahas-bahas topik yang saling. Gudang dibahas, gitu. Cuma, udah. Habisnya. Tidak ada habisnya. Menurut itu udah selesai. Aku malah dibahas lagi, ya. kadang semua orang Besar jenggol, pas banget ini nyampur perut kamu di sini mentok. kalau enggak, hambal, tuh, tuh, itu langsung konyat. Sambal, kita, sama, <tuk> iya, bang, banjir, <hesitation> <tuk> <tuk> iya, badak, ibu, ya, muka, <noise> badak itu, coba kalau gak ada sabun, gak bisa makan, <noise> <hesitation> iya, emang kena lidah, kurangin ini kurang bersemangat semangat itu. Makanya kalau harga cabai naik, gue yang dulu ya penuh nih ya. Enggak. sini oh, ya. Ada program saya dulu itu. banyak. Hmm setiap anggota bangsa itu buat ini menanam bele di dalam ember itu yang hmm, oh isinya tujuh bulan itu ember gede itu jatuh siapa pengumpulnya oh, sopat jalan tuh sopat <laughs> ya. bisa taruh tangkup iya <laughs> kan. Oh. lu kan udah coba di tempa bang dulu tuh di mana bang di Bekasi tuh kan baru hmm. coba <tuh> mau aja orang itu ikut di tibidong sampai peneliti dari Amerika datang buat peneliti lele hmm? peneliti, peneliti datang buat meneliti, meneliti lele Cibidu. di sana ada lele kah? ada, cuman kan bagus ya. dia pengirimannya pengiriman sampai dia punya produksi di lelenya tuh sampai ada lele? iya di ekspor Amerika orang luar baru tahu ikan lele itu enak hmm. apalagi lele asap paling terkenal Iya, ya. favoritnya makan minyak Afrika sekarang ya, Timo. Thank you, Ayu. Saya tetap mau Karena tulangnya enggak ada, tulang-tulang sisiknya enggak ada. Dan guna Pokoknya yang teliti itu pedagang. Dia tuh banyak orang Indonesia di Amerika. dia mulai di Inggris, jalan lele, jalan lele, jalan jalan lele, jalan lele, teri pecelnya di mana-mana menjamur. Ini dulu kan sebelum ada itu kan warset yang di mana-mana. Nah sekarang muncul yang jalan waktu masih sekarang ini daripada petir itu pesaing dari pecel hmm. Jadi itu lebih lebih kaya lagi bukan hanya ayam sama lele sampai asin sampai cumi sampai udang ada lengkap. Mm. dan rasanya ini Mantap. nih kayak gini nih mantep banget bener-bener padang banget rasanya itu jadi pecelale alapan lah minta cerduk, udah mulai ini kayak pecelale bentuknya cuman lebih anekaragam di pesan asin indah, iya Relay. ayam sampai tidak apa burung darah burung darah Sambal petir Dimasak alap badan Wah asli Ini ikan bulu tapi ikan bulu yang enggak, yang jauh dari laut Gambar lainnya Tawar Tawar Karung esklinya itu yang dekat laut Gue gede-gede itu, pas saya itu agak di sini. Kayak Kaya di Tulung Agung kayak Cering Semaruh kan ini Bukan ya? gak? Gambar ini kecil di Semarang itu yang mantap. Satu lantunannya rumuh. Iya. di di Iya, orang yang banyak tuna di Indonesia timur tuh di mantan apa eh spirit wishes gitu. Apa sebenarnya itu Pak? Cakalang. Oh. Berjauhar dan kuat. Grafruit dia, itu dia Oh, itu bentuknya lama. Aman. Satu satu marto. Marto atau gitu di Aceh yang kayak mau dah ikan mau itu ada situ mau Ma. ada kalau kalau enggak lupa saya sangat kurang banget sama jengkol <tuh> karena jamnya udah jarang. kalau kan si punya bayi, oh bayi kan sama orang, kan ibunya ibu meninggal oh. ya baru minggu. maksudnya dua empat hari, istimewa hmm. oh, ya. oh, bang. Oh sebulan jadi sebulan twice main ke sini, selama dua minggu takut gitu. bang habis lahiran dua bulan ini, mm. dilikuti, terus, tuh. Mm. tapi tadi udah pulang sekolah bang, <tuh. tuh>. so, <tuh>. nggak ikut kamu ini, Kira -kira. Ada tisuh, Ini sudah ada ini.